Okay. Apakah hukum saya menggunakan pinggan mangkuk orang non-muslim Yang memang kita tahu Mereka kebiasaannya makan daging khinzir Dasar sesuatu itu dia sebenarnya suci Selagi mana kita tidak dapat melihat dengan jelas Adanya unsur-unsur najis Ataupun unsur-unsur perkara-perkara yang tadi kita sebut Haram dan seumpamanya di situ Okay. So tadi yaki, tadi kita cuma rasa tak? Kita cuma kata yang uh, assume. saya Assume-assume, uh, yes Kita cuma kita mm. cuma sangka-sangka Sangka ni dia tak boleh putuskan hukum Yakin baru boleh putuskan hukum Baru kita panggil benajis ke Baru dia jadi haram ke So dalam kaedah fikir al-aslu uh, Al-aslu baka makana ala makan Maksudnya asal itu dia akan tetap kekal Dengan keadaan apa yang sebelumnya Ataupun keadaan asli dia macam mana Okay, asli dia, dia pinggan. Mm. Pinggan tu kan suci. Apa sekalipun, uh, di dalam uh, madhab syafi'i ni, dia akan jatuh kategori tu makruh untuk kita pakai. Kalau boleh kita elakkan, mm. kita elakkan. Tetapi kita kena hati-hati mm. tak boleh terus kata yang ini haram. Okay, sekarang tadi soalan dia nak kena sertu ke tidak? Okay, jawapan dia mm. tak payah sertu macam aku dulu uh, hmm. pergi selalu kita akan ambil airbnb eh kita ambil airbnb, kadang-kadang dah ada pinggan, dah ada dah ada kuali, dah ada cawan-cawan hmm. semua lah untuk, untuk yes. digunakan oleh yes lah. Jadi kita kita kita bawa sabun sertu lah. Actually ha. itu extreme uh, ya, itu itu menambah keyakinan lah tapi sebenarnya tak payah I mean, pun boleh yes. kita tak tahu orang rumah tu orang rumah tu tak bilang kita okay, ni pinggan ni aku pakai untuk babi tau eh ah, pinggan ni pun aku pakai untuk. <laughs> kalau ada bilang ah maknanya keyakinan tu dah, dah terzahir, yeah. ada terzahir kerana ada bukti yang dibilang oleh tuannya tetapi da'ma da yaribuka ila ma lairuka kata kata rasul sallallahu alaihi maknanya hilangkan keraguan gitulah kalaulah contohnya kita gunakan sabun sesuatu tu boleh buatkan kita jadi hilang keraguan ya pakailah terima kasih kerana menonton video syukran.com jika anda suka video yang kita buat anda boleh tekan subscribe dan juga like video ini sehingga kita bertemu lagi di lain video Assalamualaikum